Aja, Oke, Kamu Enggak. mau ya. ya, kan, emang sepi orang-orang ke semua. Kamu Tahu? guys. Gak mau desa Gak mau, live aja gak mau, sebenernya Nyuruh desa Hai nah, Zai Hal bermanfaat Eh hey, kawan, kamu jangan begitu kawan Udah disawar enggak, nyuruh-nyuruh gue, males gue anjir Ini gue cuman lagi ngepet, lagi bandarin pecah aja intinya Tuh kemarin nah, belok kiri juga ya? Gak tau Lagi nanti Ini berkembang biak, maksudnya berkembang biak Enggak lah, ngambar, Kak, udah kemarin malam Telak kalian yang ga ikut Telak kalian, nah. beneran custom Kala banjur yeah. <coughs> <kumasa> terat, Iya Eh, suruh <coughs> kemana terat liat Kenapa dia ada kayak gini? Tunggu begini ya? Atau gimana? Kakak ikutin dulu Kakak aku nafsu, bagus lah Facebook seri gue tau gue kemana ada basah guys ini kena serum serum wajah <tuk> ini mending gak mending coret-coret muka gak bisa belum ada star gak pake bro ya gak, gak pake baju gue <tuk> terlalu mau ngomong apa bebasan? Nah. gue lagi gamut jadi gue sih bacok nih itu <laughs> hal bermanfaat apa yang udah kalian lakukan pagi-pagi ini coba? Nggak ada Apa hal bermanfaat yang udah kalian lakukan di pagi hari ini? Jam 7 kurang 15 belas ini orang-orang mau kerja ini pasti Atau kalian punya nggak hal, hal positif akhir Yang bakal kalian lakuin hari ini gitu? Apa yang udah kalian lakukan dan bakal kalian lakuin? Coba-coba Yang lakuinnya nggak ada Yang dilakuin coli dah Itu dan salah, jodohnya itu juga hal yang bermanfaat kalau mau iya, Itu bisa membangkitkan sebuah iya. aura-aura kedewasaan gitu. Kapan-kapan ditutup gue di udah kabur sana Jauh-jauh Ditutup-jauh Jauh-jauh <gupan> sana Coba <gupan> Ini aku nanya Mas Arya aja lah, Mas Ari kamu ngapain? Mas Ari kira-kira kamu hari ini kamu ngapain? Pagi ini, orang pagi-pagi ini selain sekolah itu ngapain? Coba itu jualnya ini jam aku sekolah nggak sekolah aku masuk setengah tujuh ini jam udah telat kalau aku masuk, masuk SMA tuh udah telat kalau udah suruh keliling lapang fix desa saya dulu orang banjir aja nyawar masa kamu nyuruh-nyuruh doang bodoh lah aku batik nah, gak seksi gak apa, -apa gak seksi ya, modal kon Oh. Gimana kalau misalnya kita buat custom lagi? Custom hmm. lagi, pada mau? Hmm, ada yang komen, udah lah percuma, udah gimana aja mending Kalau kita buat custom lagi gimana, mau gak? Enggak Tapi timnya ganti-ganti, jangan tim-tim itu aja gitu, jangan berada menang terus gitu Enggak, nggak mau Enggak ya, ya? Tergantung Tergantung timnya? Atau tergantung gendongan? Tergantung Orang-orang uh, yang mau pabar, custom Oh enggak. engga Lagi bete ya? Iya Gue bukan lagi bete sih Suara gue masih serak Terus gue harus live gitu Jadi mau ngomong aja udah males gitu Terus view wind dapet PAP 55 Apa <tus> <tus> PAP 55? Nenin maksudnya Nggak pengen nenen gue Ini bales <tus> dari sini jalan Ini bukan jalan mana Hebat pusat temennya tau ke dia itu? Kan dia belum kasih ranggung, menurut nyampe aja belum Ya so, ada yang komen Si cantik, ga kan cantik Cantik aja bolongan uh. Ya emang nggak ga usah ngebut-ngebut lah -ngebut, tau ada bolongan Oh lagi bibet, mau nonton Ayo bayu. yang gak ada yang komen buat apa anjir mending gue live game di sebelah pas lur Hai di sebelah masih mending lah malah tak kebanyakan viewers aku tak banyak yang di jujur Lia buas nanti kamera mati makan es krim Liatin lo, jangan nafsu apa yang latihan sebenarnya. Gue lagi nggak nafsu gitu kan? <guluh> <guluh> Kamu lo nggak nafsu? Enggak. Coba liatin aku. Adi, adi, Kamu liatin aku. Ayy, nah, aku yang nggak mau. Oh, gitu. ini aku buka titipnya, aku buka. Kamu nafsu nggak? enggak tapi okay. mau ke Oke, mau ini. bener, aku mau ke pasar anjing. Penjualan daging, aku jadi. Oh, kerukut tuh di sini, cok. kerukut, aku. Aku di sini, loh ini nih terkenalnya co, ke buli kayu tuh enggak kamu you know? enggak kamu mau itu, jualan muruk? pagi-pagi hmm. tuh jualan cipuruh simet nah aku ada satu gambaran sebelum pergi, jika bintang jauh itu menandakan kalau aku sudah mau ikan emang pasti bulan akan protes karena dia akan sendiri dianggar emang babi kamu bayi, pas puas ya kemarin huh kemudian marah-marah iya, apa aku hati -hati. lagi apa belum mut? aku tau cara supaya kamu mau oh. baku antam nah, aku nggak, macera aku masih serak baku antam dari belakang pas kamu pas, pasti mau pas. kutenmor kencak kutenmor kencak guys gimana? Kalo kamu nggak kita baku antam sekarang nggak apa lah ber kamu mau juga antam aku, aku ya nggak juga bisa ya antam aku ya nggak Hantam aku ya masih masih di sini hujan di sini mendung itu hari mendung kalau hujan nggak sih belum kayaknya nanti Loh kemana? Sama pembahasin kak? Gue mau sekolah Vacation Gue mau Kita tuh lagi trip orang-orang <coughs> sebenernya mau honeymoon Gue mau sekolah Sekolah gue sekolah nih oh, <coughs> ya. Semangat baik, iya, enggak? Ini pahit. kita makan soto betawi Oh iya oh, Iya iya Sepila nih samping nih Udah, Mas. Bi, gue bakal ketunjukin kok. Shalom. Shalom. Katamu. Dia mau dikepang jenggotnya, kata kamu. Dan, kayak pepe. Gimana, guys? Bagaimana? Kurang jahatan. Terima lama banyak. Enggak, gue emang kalau pagi emang susah mutu gue buat... Enggak bohong. Memang gak Memang kurang jatah. Benar. Buat. Enggak, kamu bohong. Entarlah. belum sih? Ntar kacau, ada omong kan, kan, kan, kan, kan, kan. usah, lagi masuk omong? Mana oh, masuk tol? Tolong mana emang? Tentol tol ini Jadi ini apa kita lurus ke kanan? Lah dia, eh nggak tau lah ikutin peta lah, kalau nanya ayo. Ini bisa, kanan? Yang bisa lah, bisa-bisain aja lah Tuh Sana? Iya Jadi bener-bener kalian komen, babi kalian ya? Ya oh, udah, apa Ga usah aja Kekian semalam udah ngeo, belum? Udah? Belum Udah? Belum? Udah? udah. Belum Kamu menghargain perjuangan aku, berarti kemarin? Ya <tuk> <tuk> aku udah genut itu aku ngapain nih? Oh. Aku agar-garin perjualan aku, gitu aku, aku mau jual aku mobil? garin perjualan aku kemarin Puas kau curah Bang, aku mau jual mobil, aku mau operasi plastik dah titik Kataku, besar ngedited Hah? Operasi plastik Enggak. Bah oh, aku mau jual mobil, aku mau pen body aku, kayak, pengen nambung cap gua Yang mana sih? Masih 4,2 kg lagi oh, loh iya. Oke, okay. siap Pagi-kan nih, pagi, -siap. pagi, -siap, pagi. Betina, betina plus 6-2 gak eh, pernah salah Lah emang benar bener, plus, emang ini masih Tau lah Mas Tau Ah, udah Gede sanaku Siapa so, aja gendut banget, ini gak peduh, udah rambut kayak kontol. Betina plus 6-2 memang gak pernah salah Ini emang soto ini orang, emang di, dia baru liat map, mau disuruh mau moklo lagi Ini mah, ini depok, ini mau keluar apa sih nih orang? apa bedanya gerbang tol sama titip? sama-sama mau keluar ke harapan lah harapan ini aja gak ngomong gitu kan gendut, sekarangnya emang gendut aja gak sih aku kayak naiknya drastis gitu loh Atau kemana? Sekolah Ini bau banget aja Mahkong <SILEN _yan> Lu ga? Lu lebera belum sih? Bosuk banget <SILEN> anjing <_yan> Kalian pernah tau ga? Bulu hidung bisa kesulupan <SILEN _yan> Kalau boleh tanya, itu suami ya bukan-bukan. Tuh perak. Tuh perak. Tuh Aku, aku kuliah lagi, aku ngambil S3. Jadi aku ngambil S2, langsung S3. Mirna menjadi profesor. Aku pikir kata menakut, dia ngeluarus S1, langsung S2 ya. Udah aku S3 aja kalau gitu. Ngambil apa? Ngambil uh, ini. ya aku ngambil apa ya? aku ngambil aja nggak anjing oh disitu kan hmm. ngelapin aja tapi kayak banget yeah. dia masuk pagi-pagi gini Oke ya? Yeah, yeah. eh, samunya tuh gila banget ini Eh keluar giri ya? Yeah. Iya. ini keluar kiri. mau pakai lurus kemana keluar? nggak belum jadilah tolnya, gimana sih? manpang ada ke bakal ada tol ke sana kali ya? Gak tau Salaman paruh di gitu. top aku Asal Surabaya, Ponding person Jurusan dasana ini Lebih enak yang montok tahu Kau ini biarin aja jangan diet Gak Gak ya ada aja Gak ada Hah? Gak ada seponnya Udah Ada si Unus mau? gak mau Gak mau gue ada si Unus Ya, enggak lah kerjalah itu mati pagi mati pagi pagi Bye.